Halo teman-teman ketemu lagi di channel youtube ciracira.com Nah di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat rujak kangkung versi saya ya teman-teman Jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir ya Bukan cuma rujak kangkung biasa ya teman-teman Kita bikin dari hasil panen tanaman kita sendiri loh Nah, sebelum ke cara memasak, di sini saya akan memanen kangkungnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya memanen dengan cara mencabut kangkung sampai ke akar ya, teman-teman. Sebab ada dua cara untuk memanen kangkung, yaitu yang pertama kita hanya memetiknya saja kemudian kangkung itu akan tumbuh lagi atau kita mencabutnya sampai ke akar ya teman-teman oh iya teman-teman kita um, menanam kangkung ini tanpa pupuk sama sekali ya teman-teman um, terus usia kangkung ini kurang lebih satu bulan ya teman teman bisa kita langsung panen. Nah kalau teman teman mau tahu gimana caranya menanam kangkung versi kita teman teman boleh lihat di channel youtube kita ya. di situ ada video kita dari awal kita menanam kangkung dari mulai biji ya. Um, pokoknya lengkap lah langsung saja ya tonton videonya teman-teman jangan lupa subscribe juga Oke kita lakukan tahap demi tahap ya teman-teman Ini jumlahnya ada 12 gelas plastik Nah untuk 12 gelas plastik ini kita bisa memanen kangkung dengan hasilnya sebanyak ini ya teman-teman Lumayan lah belum dimasak terlebih dahulu saya bersihkan kangkung dari akarnya dan kotorannya ya teman-teman. Kemudian saya cuci bersih dan saya sudah menyiapkan beberapa bumbu yaitu cabai merah keriting empat buah, terus cabai rawit setan tiga buah, sama garam, terus sama terasi yang udah digoreng. Sama jeruk nipis, oke teman-teman. Kita panaskan air untuk merebus kangkungnya terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang kita rebus kangkungnya sampai dia layu, tapi jangan sampai kelamaan, ya. Nanti, takutnya dia terlalu lembek. Kita cukup bolak-balik saja sebentar. Oke, teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Hmm, jadi satu piring untuk sekali panen ya, teman-teman. Nah, langsung saja kita siapkan bumbunya untuk dihaluskan terlebih dahulu ya, teman-teman. Oh iya, uh, di sini aku pakai jeruk nipis. Kenapa? Soalnya di dapur nggak ada stok asam jawa ataupun asam yang mentah ya kalau misalkan teman-teman mau pakai asam yang asam jawa atau asam yang mentah itu lebih bagus saya pakai jeruk nipis cuma agar ada rasa asamnya gitu ya teman-teman nah kita tambahkan sedikit air agar tidak terlalu menggumpal ya sambalnya teman-teman kita ulek sampai halus Kemudian selanjutnya kita masukkan kampoenya ke dalam sambal. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata ya teman-teman. selesai deh cepet kan teman teman caranya juga gampang banget oke teman teman sekian ya video kita kali ini jangan lupa subscribe like atau komen ya oh iya kalau misalnya ada yang dipertanyakan silahkan komen di kolom komentar kita ya teman teman oke terima kasih sudah menonton bye bye